Kamu lihat aku di sini. Aku menunggu dirimu di setiap detik waktuku. Hanya kamu, bayang-bayangmu, seakan mengajak membawaku berdansa. Dengarlah pujaan hatiku Ku ingin kau selalu menjadi milikku Sungguh mati aku tergila-gila Membuatku pesin tujuh kali Aku mencintaimu, apa jadinya bila ku tak bisa dapatkan cintamu? Hei, kamu lihat aku di sini.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 Aku tergila-gila Membuatku pusing tujuh kali Sungguh mati aku mencintaimu Apa jadinya bila ku tak bisa dapatkan cinta Di aku mencintaimu, apa jadinya bila ku tak bisa dapatkan cintamu? Sungguh mati, aku tergila-gila. Membuatku pusing tujuh kali, sungguh mati aku mencintaimu. Apa jadinya bila ku tak bisa dapatkan cinta sungguh. mati aku teri lagi membuatku pusing tujuh kali. Tunggu mati aku mencintaimu Apa jadinya bila ku tak bisa dapatkan cintamu